Saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya putri dari <tuk> bingung, Dengan mas kawin berupa Mas berlepas emas sebesar 14 gram 15 gram, 14 gram, 15 gram Uang tunai sebesar 211.122 rupiah Dibayar tunai saya terima nikah dan kaum di atas istrihan dari Tim Guliadi untuk di diri saya dengan mas kawin tersebut Unai hey, 7100s dan suami semoga oh. menjadi keluarga yang sakinah dan Terima kasih udah mau berjuang bareng-bareng, hmm, mau milih aku, iya. Yeah. <laughs> Semoga uh, hubungan kita langgeng sampai ke ini ada. Kalau ada masalah, diselesaikan so, uh, baik-baik dan gak ada orang ketiga. Amin. Um.